Si aku perasaan saat ku kehilangan terluka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Nick. Oke, guys, dengan janji saya saya akan mereaksi lagi ya. Ini medley versi versi badan kesenian Tentara Darat di Malaysia aja ya. AJL35 medley ya. Ini dimedley oleh Tentera Malaysia, Tentera Darat Malaysia, cuy. di sini kita bisa melihat seniman-seniman yang uh, GG yang masuk Angkatan Darat Malaysia, cuy. Ya, oke, tanpa berlama-lama lagi, cuy, saya penasaran ya, walaupun uh, Viewnya masih sikit, cuy. Di sini masih 3.000, tapi menurut saya kurang harus dukung ini, cuy. Jadi, para cuy-cuy saya itu tolong bisa dibantu juga, cuy, untuk... Uh, apa namanya Subscribe channel ini Bisa tengok atau share juga video yang saya ini cuy ya Nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy Jadi kita saling bantu cuy Kalau yang berbawa kualitas musik seperti ini Apa salahnya cuy Itu menaikkan uh, permusikan di Malaysia Ya apalagi ini adalah tentara darat Tentara Malaysia cuy Itu penting banget Tanpa berlama-lama lagi Jum kita tengok videonya Oke videonya disiap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi 3, 2, 1 Oke kita lihat nih Persi Tentera Tentera Darat Malaysia ya Sakit hati semua anak luah Anak sudut sampai tak cukup AC. Hati hitam boleh tetap dengan jubah Kecam orang lain Yang tentara beneran nih ubah. Yang wanita ini tentara beneran Kayak tuh Eh eh eh Na na na, -na. Eh eh eh Eh Suaranya keren juga cuy Asik Falset Kurang jangan mengira ini cuma tentera saja cuy Kualitas suaranya gigi nih Kau sakiti ku juga punya perasaan dan hati bukannya dunia Aziz Merinding gue sih kita kita gue kok tertarik dengan suara gue berkaca-kaca ah ini kok volumenya yang mundur gitu ya ini ini, ini. ini bukan rekayasa sih gue tiba-tiba berkaca-kaca sih. Saya kak mendengar datuk Sri Siti Nurbaya nyanyi, cuy. Saat, saat oh aku di nah, saya curiga kayaknya bukan tentara ini, sih. Suaranya kok. Wow. Kalau suara yang satu ini, ibu yang satu ini tuh, maci yang satu ini, seksi gitu ya. Korang harus dengar baik-baik ini, cuy Ber... Ini kan bisa dibilang kayak orang masih bilang itu Sebiji macam suara Dato kan Datuk Sri, Nurhal... eh, Sri Siti Nurhalisa, cuy Korang harus dengarkan itu baik-baik Kau kusareso nkaang dulu tunggu turut balik dulu tunggu turut diam sekarang dulu diam sekarang Ini benar gila gila gila cik. Tentara kok ada suaranya, vokalnya macam tu cik. Ini suaranya seksi. Kek kek kek. Hmm. Ni kak tajay bawa ada guna. Mia. Asal kali ini... Makhluk terluka hilang, hilang, hilang, hilang terus muka terus terus terus Vokal dia cuy Gue harus jujur ya Emang vokal dia itu Berciri khas cuy ya hmm. Aduh maci Ini kualitas suara ini kayak Panyanya kelas cuy Flora, melawan rombongan kau diramli Oke, oke, oke. Oke okay, jujur aja cuy ya <laughs> jujur aja saya nggak nyangka aja cuy uh, Angkatan tanda rat. masih ada yang kualitas suaranya itu yang benar-benar kayak penyanyi go internasional cuy ya eh maksud saya penyanyi-penyanyi uh, yang berkelas gitu ya kurang bisa dengarkan kembali ini cuy ya kurang bisa nonton ulang dan dengarkan pas di mana uh, apa namanya yang pakai jilbab tadi nggak tahu siapa sih namanya cuy saya cari tahu dulu cuy siapa sih namanya watania ya namanya adalah watania cuy gak tau gue kayak mendengarnya tuh kayak memang ada apa ya suaranya memang sudah apa namanya kalau dibilang uh, berciri khas iya berciri khas uh, gg iya gg pastinya cuy cuman uh, yang buat saya itu sangat sangat uh, terheran-heran tadi cuy atau Uh, kayak melamun itu suara dia itu sebiji dengan karakter suara yang dimiliki oleh Dato' Sri Siti Nurhaliza, gitu ya. Uh, maksudnya melebihi enggak, gitu ya? Melebihi enggak, maksudnya itu uh, intinya kurang bisa dengarkan baik-baik lah cuy ya. Pasti ada sebiji dengan suara Dato' Sri Siti Nurhaliza, cuy. Sumpah, <laughs> saya gak nyangka aja, cuy ya. Yang buat saya heran, itu kenapa Vinya sikit. Padahal ini harus diapresiasikan, cuy. Ya, ternyata tentara itu punya penyanyi-penyanyi yang cukup berkelas, gitu ya. Dan satu tadi tuh yang menyanyikan lagu "Aslan Aku tuh Eh, menurut saya suaranya serak, cuman gak berat gitu ya. nggak berat, tapi ya menurut saya, GG udah GG gitu ya. E, gak gampang punya suara macam itu, cuy gak gampang ya untuk saya pribadi Medley ini menurut saya itu uh, sip lah maksudnya uh, menarik gitu ya cukup terpesona gitu ya bukan bukan saya uh, menilai dari segi uh, kualitas musik cuy kalau kualitas musik saya harus akui ini biasa aja gitu ya layaknya kualitas musik uh, apa ya Kualitas musik, kualitas musik Kalau ada acara resmi Kayak gitu aja cuy ya Biasa-biasa aja ya. Kayak acara kawinan Kayak gitu aja cuy Tapi korang harus lihat dari segi uh, Penyanyinya cuy Vokal yang dimiliki oleh uh, Penyanyi yang satu ini Siapa namanya? Wata, watania, ya Watania ini menurut saya menarik. Versi medley AGL 35 yang dibawakan oleh Tentara Darat Malaysia, cuy. Oke, okay? dan mungkin itu aja, cuy. Ya, kalau saya ada salah kata, tolong dibenarkan di kolom komentar. Kalau kurang ada saran, tolong komentar di bawah. Dan tanggapan kurang, bagaimana tentang video ini? Oke, okay? dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you, next. Thank you, next, dan thank you, next.